Baiklah sahabat sekalian setelah dua minggu yang lalu ya setelah media kita siapkan ya, maka pada hari ini saya akan melihat ya, bagaimana pertumbuhan dan perkembangan jahe yang setelah kita semai waktu itu ya, setelah umurnya kurang lebih dua mingguan baik sahabat kita tengok ini hasilnya jadi ini adalah jahe jahe yang sudah sudah tumbuh ya. sudah tumbuh ada yang sudah daunnya sudah ada 5 ya. ini sebentar, sebentar lagi akan kita pindahkan ada yang sudah bisa kita pindahkan ke media polybag yang sudah kita siapkan nanti akan kita lihatkan media ataupun tempat yang akan kita tanam untuk kita hijau ini ini ada sekitaran uh, 500 batangan ya. Di sini ada dan ada di apa, pekarangan belakang kita dan juga sekitar 500. Insyaallah kita akan menanam sekitar 1000 polybag. Mohon doanya sahabat sekalian, mudah-mudahan e, tanaman jahe kita berhasil dan bisa bermanfaat untuk banyak. Baik, sahabat sekalian, tadi kita sudah semai. Nah, ini media yang akan kita gunakan ya. Jadi yang pertama itu adalah kotoran Sapi kambing ya terserah. Dicampur dengan sekam ya Dan campur dengan sayur-sayuran Bekas-bekas ya. sayur yang dari pasar itu boleh kita gunakan ya Kita iris-iris ya Ini kita aduk ya uh, Untuk dasar yang di paling bawah ya itu sekam padi sekam kayu boleh ya lapisan pertama kemudian lapisan yang keduanya diberikan tanah tadi yang sudah kita aduk ya kemudian lapisan ketiganya ini sekam bakar ya ini sekam bakarnya kurang jadi sahabat sekalian ya Nah kalau yang jadi itu yang sudah gosong-gosong ini ya nah, ini. ini sudah kita isi ada sekitar uh, Tiga ratusan polybag ya. Nanti Insya Allah akan seribu polybag nah. Sudah kita susun. Ada yang di karung, ada yang di polybag ya. Baik sahabat sekalian, itu mungkin yang dapat kita uh, sajikan. Jangan lupa terus ikuti channel Awaluddin Asyar. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Oke okay, sahabat, sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya